Senyum adalah ibadah. Kata "senyum" adalah kata yang indah dan menarik hati, menyenangkan, dan sangat menggembirakan. Bagaimana seorang Muslim tidak tersenyum sementara ia telah meridhoi Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabinya. Bagaimana ia tidak tersenyum, sementara baginya telah ditumbuhkan taman-taman yang menyenangkan, kebun-kebun yang hijau, yang padanya terdapat pohon-pohon yang indah dan menyegarkan, dan ketumbuhan yang penuh dengan keindahan. Bagaimana ia tidak tersenyum? Sementara Allah telah mengadakan baginya bintang-bintang yang terang Lautan yang luas, tanah yang berkelok-kelok Dan planet-planet yang berputar di porosnya Bagaimana ia tidak tersenyum Sementara burung-burung bernyanyi, merpati berdendang, matahari bersinar, bulan bercahaya indah Pagi hari yang datang dalam terang cahayanya dan hujan yang datang di balik awan di langit sana. Bagaimana ia tidak tersenyum sementara angin sepoi selalu bertiup, daun-daun gemerisik, burung-burung kenari bersiulan, aroma indah bertiup, air jatuh di antara bebatuan mendendangkan lagu cinta. Dan menceritakan tentang pagar keindahan Senyummu adalah ibadahmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh